Umum Nasional Ulama itu memutuskan bahwa tidak boleh memanggil orang yang bukan orang Islam dengan panggilan kafir tidak boleh tapi kita panggil non-muslim. Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, Wabila khusus ya kafir-kafir Itu kan Akhraat itu Nah gimana itu Di dalam agama Islam sendiri Ketika Nabi Muhammad berada di Madinah Memanggil yang bukan Islam Ahlul kitab Quran mengatakan Ya ahlul kitab Ta'alaw ila kalimatin Wahai orang Yahudi Wahai orang Kristen Ayo bersama-sama kita menjadi satu dalam prinsip yang sama itu Quran manggil Yahudi dan Kristen buah kafir sini di Saudi sendiri mau haji atau umrah kurang 35 km kita sampai dari ke kota Sumaisi namanya masuk tanah haram ada pelang besar tulisannya yang lurus il muslimi nafakot untuk orang Islam saja yang bukan muslim, berok kanan tidak boleh masuk, tapi tulisan bukan kafir wairil muslimin kanan bukan kafir kanan itu negara Saudi sendiri orang itu, Alhamdulillah Musyawarah nasional alim ulama di Banjar, dengan keputusan menggunakan kata, -kata non muslim terhadap orang yang bukan agama Islam mendapatkan sambutan internasional sangat baik sekali mendapatkan komentar <tuk> Khas sesuatu yang paling diberitakan hari ini seluruh Indonesia viral di se semua media sosial yaitu tentang non muslim bukan kafir produk pah Masail NO dalam munas di Banjarnegara negara Jawa Barat yang membuat heboh dunia Islam khususnya warga NU NO sendiri. Jadi demi toleransi, demi kebersamaan dan demi demi yang lain akhirnya membuat keputusan yang sungguh mengejutkan. Bagi saya pribadi memalukan. Dan membahayakan Sudah saya dialog Dengan banyak tokoh Saya belum mendengar Suara Kiai yang ada di sana Saya akan mendengar Dan nanti tanggal 6 saya di Bandung Akan mendiskusikan masalah ini Dengan para Kiai sepuh. Partai Merah menyambut Dengan sangat gembira bahwa itu adalah Keputusan yang, yang sangat visioner Kedepan Inklusif Terbuka Dan toleransi yang Luar biasa Baduk <laughs> Ini soal ajaran agama Soal Islam, soal Al-Quran Di Al-Quran ada surat Namanya Al-Kafirun Orang-orang kafir Di ujung Al-Kafirun ada Ungkapan sangat populer Lakum dinukum Waliyadin agamamu, agamamu agama saya, agama saya dan sebab turunnya surat ini adalah karena Nabi diajak kompromi ibadah Nabi mendapat bimbingan, jangan mau katakan kita memang berbeda dan ungkapan katakan agamamu, apa, katakan or, hai orang-orang kafir kul ya ayuhal kafirun dalam Islam ada istilah kafir Yaitu yang berbeda agama dengan kita Itu Allah subhanahu wa ta'ala Yang membuat semuanya ini Pasti lebih pintar dari yang Bahasul Ma'asa'il itu Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Nanti penyelam buka bolehlah Di surat Al-Ma'idah Bukan 51 Tapi 17 Sungguh telah kafir orang yang menyatakan Isa bin Maryam Allah ya, adalah Isa bin Maryam menganggap nabi Isa dan Allah SWT taala menjadi satu kesatuan kafir di surat Al-Maidah lagi ayat 73 sama laqad kafarollazina sungguh telah kafir yang bilang begitu siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan meyakini bahwa Allah adalah Isa. Kurang ada lagi, Allah sudah menyatakan Al-Ma'idah lagi. Memang Al-Ma'idah hebat kalau kaitannya dengan ini, sering disebutkan ayat. qalu kafar Allah Sungguh telah kafir. Orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan ketiga diantara tiga Tuhan. Namanya Trinitas. Saya berhadapan dengan kaum muslimin. Saya membaca Al-Quran dan inilah kebenaran menurut kami kaum muslimin. Bahwa orang yang meyakini adanya Tuhan selain Allah Subhanallah Selain dalam istilah uh, Tauhid atau istilah ilmu usuluddin ilmu akidah disebut musyrik. Tapi Allah SWT sendiri menyebut kafir bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi pembimbing utama kita idola kita dan idola kaum muslimin semuanya menyatakan Ma wa kufri yang membedakan kita dengan orang kafir adalah sholat nek sholat kita nek gak sholat kafir iku nabi hadis Jadi sungguh sangat prihatin. Memang yang mimpin pasul Masail ini bukan kiai, bukan ulama, tapi cendekiawan yang masuk kategori menurut orang-orang adalah -orang, Islam liberal. Saya tahu, tapi tidak usah saya sebut namanya. Penjelas taulah lah Islam liberal kon mimpin bahsul Masail. Pinter ya, pinter pinter dia. Tapi yang ini ki. Tadi ada yang ya Kelakar Gimana ya caranya mengajukan proposal Agar Al-Quran bisa direvisi Jadi kemana kita mengajukan proposal Untuk merevisi Al-Quran Karena ada keputusan Bahsul Masail Yang menyatakan bahwa non muslim bukan kafir pada Allah SWT dan rasul-nya menyatakan Non muslim adalah kafir Bukan untuk mencaci orang Bukan untuk nih orang Tapi untuk membedakan Jadi kalau ada non muslim di depan saya Tidak mungkin saya katakan kamu kafir Tidak mungkin lah Ya non muslim saja Tapi dalam keyakinan kita Dalam ajaran kita Mereka kafir Bukan kita yang mengatakan Tuhan kita Allah SWT dan Rasulnya S.A.W tadi ada yang mengatakan Ustadz harus turun gunung untuk ndandani aku duduk wong gunung kok turun gunung <laughs> Loh, saya sejak Halakoh pertama tanggal 24 Oktober itu sudah sudah bergerak dengan para kiai sepuh ya para kiai senior yang tidak menjabat di struktural namanya NO kultural yaitu resiko memang bahwa saya sebagai orang yang ada di komunitas itu ada perusak ya harus kita upayakan dan Zuriyah yang bersama saya adalah Zuriyah keturunan pendiri NU NO. yang mereka ini hanya mendapatkan kesempatan untuk ngurus NU NO. kok jadi gini pasti kami protes pasti kami akan ekspos penolakan kami dan saya berharap, bermohon kepada para Giyaisukuh, tolong sadari, sadarkan dan sadari, sadari dan sadarkan. Bahwa ini adalah penyimpangan luar biasa. Seumur-umur saya baru tahu kali ini ada anomali, anomali penyimpangan anomali keputusan Wahsul Masail. Saya ini, doktor saya, membahas Wahsul Masail. Jadi ngerti ngertilah. Maksud Masail tahun 1926 Sampai 1999 Saya lacak satu persatu sampai jatim bambung Berhari-hari di banyak tempat Untuk mencari dokumennya Gak ono keputusan yang ini gak ono. Nah kok iki. Ini nantang gusti Allah SWT Kalau kita misalnya kasihan atau apapun Ya dakwai, ajak Kalau gak ingin disebut kafir Ajak masuk Islam, kalau tidak ya sudah Yang penting kita juga ndak ngelok, ngelok nih kok Mestinya malah kita yang protes Kita ini disebut domba Ngerti domba? Aduh domba Domba itu pedos Bukannya domba Domba yang sesat Tadi selain mereka Kita ini kaum muslim ini Istilah mereka adalah domba Bias uang dari domba sesat pisan Itu kurang hina loh. Ini loh Kudu dipikir, mikir Stafurullahaladi, sungguh saya sangat berharap ngono yang ngono nih oh jauh ke dukung yang dukung tapi jangan membuta. Silakan, Laos, dimana-mana saya katakan, silakan pilih siapa, dukung siapa tapi jangan korbankan agama. Lapo. Baksu Masail lah aku, Insya Allah saya doktor pertama di dunia ini yang bahas Baksu Masail. Sebab bahasanya memang sulit. Tulisannya bukan latih pegon kemudian ada bahasa Belanda, ada bahasa Jawa. Sampai Profesor Doktor Sa'id Agil Al-Munawwar. Guru saya, pelaku Baksu Masail mengatakan saya heran. Saya kagum dengan Ahmad Zaro yang sanggup masuk belantara bahasul masail, sungguh sangat sulit apalagi zaman-zaman 26 zaman 30an itu bahasanya masih banyak bahasa Belanda tulisannya pegon kitabnya gundul ya gundulmu iku <tuh> maksud gak mau baca kitab saya yakin mereka bisa baca kitab tapi sekali lagi, saya tetap menghormati orangnya, tapi pendapat apa? Bahasa masa ini karena menyangkut nama NO dan saya ada di dalamnya, tentu saya tidak terima. Lagi, sahabat saya mengatakan, katanya hitoh itu NO tidak boleh berpolitik. Siapa so, saya ngomong? Saya memimpin halakoh hitoh itu lima kali. Tidak ada ungkapan satu pun yang mengatakan, NO tidak boleh berpolitik. Tidak. Wong no, silahkan berpolitik tapi ojo numpak no, ojo gowo no. No adalah organisasi non-politik, organisasi pendidikan dak dakwah. Bukan organisasi politik lalu dibuat dukung-dukung itu. Kalau dukung-dukung silahkan partai atau perorangan. Jadi tidak benar salah faham. Walaupun profesor juga bisa salah faham. Dia juga profesor. Salah bahwa fitrah NU NO adalah garis NU NO yang jika berpolitik harus ya perorangan dan tidak membawa organisasi. Dan orang kalau sudah diangkat menjadi pengurus top NU NO, tidak boleh meletakkan jabatan jabatan, tidak boleh dipilih atau opo di kan untuk jabatan apapun itu eksplisit pasal Bab 16 Pasal 51 ayat 4 jadi ini jangan disalahgunakan dan disalahpahami sekali lagi penjaringan semua di seluruh Indonesia silahkan memilih siapapun silahkan mendukung siapapun tapi jangan korbankan NU NO untuk yang NU NO. dan jangan korbankan agama untuk yang Islam ini akan kami bahas lebih jauh lagi dan saya sudah banyak mendapatkan respon dari banyak sekali pihak yang NU NO maupun yang tidak NU NO. saya berharap tolong jangan lecehkan NU NO, jangan ketawakan NU NO, jangan hina NU NO, jangan rendahkan NU NO. NU NO tidak salah apa apa yang salah saya mengurus NU NO tahun periode ini dulu dulu tidak gini kok ya memang pernah tahun tujuh pulang kemarin begitu, tapi tidak separah ini Pak Izam Khalid tidak separah ini waktu itu, tapi sudah diluruskan oleh para ulama dan tidak ada masalah kemudian kembali kepada khidroh itu sekarang ini, ngaku salah orang memperbaiki tidak kemudian yang tidak milih, yang didukung diarang ke goblok termasuk yang Nggak pilih pilihan mereka. Janganlah sekali lagi, jangan ada caci maki, jangan ada yang melecehkan, menghina kepada siapapun. Jangan ada ungkapan kotor, karena ungkapan sekali lagi saya ulangi bahwa mulut ini adalah cermin hati kita. Nek mulutnya kotor, berarti hati ini juga kotor. Ini untuk penjenengan semuanya sebatas informasi dan penegasan bahwa dalam ajaran Islam Al-Quran maupun hadis istilah kafir itu ada eksis tapi bukan untuk menghina orang bukan untuk ngelolong orang tapi kita harus membedakan bahwa kita ini ajaran kita ini memang seperti ini asli seperti ini baik itu yang pertama yang kedua saya tetap berharap kepada semua pihak pro maupun kontra Siapapun orangnya harus tetap menjadi bangsa Indonesia Yang bersyukur kepada para pendahulu pendiri negara ini the founding fathers negara ini dengan cara bagaimana kita mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia bagaimana kita mempertahankan Pancasila yang jelas ketuhanan yang maha esa dan sebenarnya mohon maaf pilihan langsung ini tidak Pancasilais itu undang-undang atau pedu ya, gitu yang Pancasila itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan bukan langsung saya bukan ahli tata negara tapi untuk memahami Pancasila ya insyaallah dan ketuhanan yang maha esa jelas mengakomodir agama bukan budaya saya punya rekaman video seorang menteri menyatakan bahwa komunis, leninis, e, marxis berkembang pesat di Indonesia. Menteriku, munding ke -uh, eh, yuk, DPR kalian dipilih sebagai wakil rakyat untuk ngomong. Kenapa seperti ini dibiarkan? Jelas komunis, marxis, leninis. ATS itu eksplisit dilarang. Di undang-undang nomor 27 tahun 99 pasal 107 ayat ABCDE. Dilarang. Kemudian apalagi jelas pki tidak boleh hidup di negeri ini. Bertentangan dengan Pancasila, berdasarkan TAP MPRS nomor 25 tahun 66, dan itu tidak bisa dicabut oleh siapapun penguasanya, kecuali oleh MPR sendiri. Jadi presiden tidak bisa mencabut itu, tidak boleh, tidak, tidak sah. Lah kok Menteri Nemuni, bahwa Komunis, Leninis, Marxis berkembang pesat di negeri ini, di Indonesia. Saya punya videonya, bukan hoax. Dalam rangka membubarkan HTI Pidato dalam rangka membubarkan HTI Lu nguluki Kok ya diumbar kalau DPR laopo Dapat apa DPR Kalian wakil kami Harus memperjuangkan Aspirasi umat Islam mayoritas penduduk negeri ini bukan untuk tengkar, bukan untuk musuhan tapi untuk damai secara terhormat bermartabat jangan laku, lalu mengartikan toleransi itu segalanya terbuka kemudian boleh lapai, boleh tidak kalau yang sudah menurut undang-undang tidak boleh ya sudah maka yang paling Pancasila adalah umat Islam yang paling NKRI adalah umat Islam yang paling menjaga UD45 adalah umat Islam siapa yang mengubah itu Indonesia asli diubah menjadi WNI itu siapa? bukan umat Islam saya tahu orangnya namanya pun saya tahu kok, tapi saya tidak ingin ya me, me di depan umum biarlah nanti penyerah silahkan buka amandemen UD45, nanti akan muncul dia. jadi kita ini dicap-cap intoleran, dicap-cap anti NKRI, dicap-cap macam-macam Bahkan mereka mengatakan, "Saya Indonesia, aku Indonesia, aku Pancasila." Mbek, getes. Mbek, ketes. Kalau berketuhanan yang Maha Esa, ngaku Islam. Sholat, kalau nggak sholat, mesti ya nggak usah ngaku Islam. Patuh pada ajaran agama masing-masing adalah makna ketuhanan yang Maha Esa, dan sekarang. Akbar. Saya juga ngeri sih ada seorang seseorang yang macak kiai koploan hitam, pakai serban sarungan joget, tipe pisang. lo hai, hai, hai. Hai, hai. Hai, pelajaran Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. tercelah hm. Tipu, yo, ya Alhamdulillah, tapi ya atau mau masuk anak wong tipe Alhamdulillah. Tapi itu harusnya menyadarkan, itu dalam acara besar loh, acara besar itu. Kau yang jadi sekali lagi saya berharap penjenian semuanya sebagai warga negara Republik Indonesia harus taat kepada Allah SWT sebagai Muslim. Maksud saya, harus menjaga NKRI dalam rangka taat kepada Allah SWT. Al-Fatihah <Sess> <Sess> <Sess>